Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bupati Semarang Bapak Haji Beserta Yang kami hormati Nurhan Candirjo Bapak Siswanto Yang kami hormati Babinsa dan kami nikami dan berjuang yang kami hormati. Ketua RW3 dan RW4 beserta segenap pengurus yang kami hormati. Kedua tokoh masyarakat di lingkungan kami berjuang yang kami hormati. Sesepuh lingkungan RT8 RW3 yang kami hormati. Ketua ft 8 beserta segenap pengurus yang kami hormati, ketua DAKMIUsoA Al-Hidayah beserta segenap pengurus yang kami hormati, segenap tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta hari ini semua yang berhak kami Allah Alhamdulillah, aku disyukur, marilah berhubungan kehadiran Allah s.w.t atas limpahan rahmat, umat, umat, dan hujaya-nya Sehingga pada kesempatan malam hari ini atas perkenangan kita dapat berkumpul di publik ini Dalam rata peresmian Musola al dan gedung S.B.U.D. Perumahan Ungaran Asli RT 8 RW 3, Jumlahan Tandiridjo, Ungaran barat Pari kegiatan pada malam hari ini dan mendapatkan tidur dari Allah Subhanahu wa taala. biasa kita kepada Nabi dan semoga terlipat bulan pada para yang setia Tidak. Kalian yang dirahmati Allah, sebelum acara dimulai, mohon berkenan kami selaku pembawa acara pada malam hari ini membacakan susunan acara peresmian Musola Al Hidayah dan Kedung Serbaguna Perumahan Semarang Asri RT 8 RW tiga Kelurahan Stangirjo Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Selasa 20 Desember. 2022 Menteri atau Per 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Dengan susunan acara sebagai berikut: pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, sambutan dilanjutkan dengan peresmian musala dan gedung serbaguna dan ditutup dengan doa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang bermartabat Allah, untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, mari kita awali kita buka bersama dengan membaca surah al dengan harapan semoga kegiatan pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Al Simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustaz Hasan, kepada Ustaz Hasan di Makassar. Salamualaikum. in my Lain dia akan mencuci untuk ada terhormat terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Alhamdulillah washolatu Umar oh, 5, ikut Cia Diki Kantor Tentu, ikut Pak Arso, Egan satu, Oke Bapak, ketua Bapak langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, Bapak RW4 peserta langsung, langsung, Masih anak-anak gulung yang bisa di luar yang benar-benar Sebetulnya so, malam hari ini Saya mendapatkan wahju yang tanpa mimpi Bisa cantik bapak lelah, bapak lelah Bukan itu lelah, pakai pak nesti iku ketaon martuwan denengane saking Pembangunan itu. bahwa akadul apa kagem sri pun bangun mesti urusan pun yang dana alhamdulillah saking bapak ketua RT mudah-mudahan bisa Sebaliknya, Bapak ampun ke Jakarta, wilayah-wilayah dulu wilayah begitu wilayah Dulunya di wilayah RI mau RT kami betul-betul tak ke RT ini. Jadi saya pecah melangkah dengan kesepakatan warga-warga kami maka sampai sekarang berjalan ini menjadi delapan RT ya. Dulu hanya tiga di wilayah lingkungan sekarang sudah menjadi delapan RT. Tadi sudah diaturkan sama Pak RT nya di sini sudah harganya berapa 60 ini sudah RT pak dulunya ada 3 RT maka dengan adanya atau sebenarnya musolah di bagian ini udah mudahan tidak hanya bangunan itu sedih gawek itu nanti berbicara Pak Yai, ya. ini kalau kita berbicara Bapak Yai, uh, kita mau ketimbang nanti untuk bicaranya isi musola yang seperti ini, karena sudah dibangun, bangunannya sudah tidak memindahkan istilahnya semua warga di wilayah ini ke karesidenan, jadi maksud nanti ini tugas jasing jubir ya Bu Pak Yai, ya ada ditirininatur Bilahit Abi Balciyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita berikan para pendorong cikungkung Hadirin yang dirahmati Allah. selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan dari Bupati Semarang Bapak Haji Ngestislo Sma. kepada yang terhormat Bapak Haji Teguh kami ucapkan.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 Dalam kota ini. sudah dilakukan bisa Alhamdulillah, yang selamat yang berboham dan sakit wadah-wadah sapan ibu minjam wadah-wadah minjam perlawan pulang direksi 7 Ingin kaget kali, ganti dan makan di ruang dalam Desember 12 tanggal 18, 13 Waktu Bersedia 2018, 14, 17, 17, 17, 17, 18 Desember 12 tanggal dan seandainya yang berpikir kakak tidak sakit Allah, suruh bapaklah Injil tiga, demi keluarga yang kita pesan, sama ini pun, sabun yang mesti, sabunlah, kalau kita pun laporan, lalu bah di dan tingkat maksimal ini pembangunan betul pembangunan sekolah TPA, untuk atau nanti bolak di yang ada kalau yang pemerintah daerah di konsen dan Kota Pesantren, kantong TPA, rambutnya kiri, kencang, cuka itu coba ke water bulan Agung. Saya bukan masih masuk di kantong semua udang apa ini Sabtu malam datangnya itu daripada yang agar rukun bangkibun bangko masyarakat kegiatan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 Tim pun, alasannya, bahagia, yang di yang apa namanya, Makasih banyak bapak kepada bapak Menteri Prabowo. Untuk selanjutnya kita ikuti bersama peresmian Musola Jaya yang akan ditandai dengan penanda tanganan prasesti oleh bapak Bupati maupun berkenan mendampingi bapak Prayitno, bapak Hadi Susanto, bapak Hadi, bapak Luna.